saya harus jangan takut ke kau, karena gue pikir aku, tapi takut gak mau pisah, oleh kau tapi tanggungan oleh buduh em deh aku, ayah aku, juga, gak gudang pesta. Habis, ibarat orang sonong lalai berlalap sampai bagus. Ngajiji Ini, ini, ini, ini, kita ngelakujuh laman mana ting ini bah woi nah berat yuk nah halo guys kora channel support para putak-putak dulu ngembunan ima manggil lho subscribe jala unang lupa kamu membagi hukusin di dibagi kamu di luto kamu mati like Jalan ngadu nilai kamu langsung beritamu beritamu komentari kamu, masa jalan, oras, orasi, judi, oras, oras, oras.